Bagaimana mereka gengsinya agak besar untuk terus Untuk ngomong terus kayak gini Saya sangat mencintai kamu Jadi, Tapi, boleh Tapi sebelum lanjut sahabat budayakan nonton sampai habis agar tidak gagal paham Sebelum dilanjut seperti biasa Bagi kalian yang baru gabung Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Ayo rame-rame dukung channel ini sahabat Bagikan videonya agar bermanfaat Dan memberikan hiburan kepada semua orang Kita punya satu lagu terakhir Biasanya Biasanya Saya nggak pernah ceritain tentang sebuah lagu Karena sakrah Satu lagu Dapat punya 100 arti buat 100 orang yang Cuman kemarin ada yang protes sama saya Ya ini, ya nih? Mas Arna Mas Arna bikin lagu judulnya Wanitaku Yes! Bodoh! Kenapa kesannya seperti memekar wanitanya ya? Bodoh! Jadi saya bilang, saya jelasin sedikit ya saya bukan bikin lagu gintang seorang laki-laki yang mengekang wanitanya, bukan Aduh, Aim! Gua bingung emang Saya mencoba menyuarakan apa yang ada di hati laki-laki Tapi hampir 70% yang kelari ga pernah melakukan hati Kayak hati-hati Kadang-kadang laki-laki tuh... Aduh, Aim! Gua bingung emang Gensinya di jadi dia ngobongnya bener Itulah Biasanya kalau wanita nanggepnya tuh kayak Orang egois okay? banget <tuh> Tapi ya gak egois, ya, bener-bener gak egois, bener-bener kan? <tuh> Menurut pengalaman saya atau pengalaman saya, gak semua laki-laki, oke? Okay? Bodoh! <tuh> Cuma ya, kadang-kadang mereka gengsinya agak besar untuk ngomong terus terang Untuk ngomong terus terang kayak gini saya sangat mencintai kamu jadi jujur, harusnya kata gue. saya sangat mencintai kamu saya sangat mengagumi kamu jadi tolong jangan pergi itu kan? itu dalam hatinya begitu keluar di mulutnya itu ya apa yang kau cari wanita apa yang kau cari? Jadi kesannya ganti. agak sedikit menekan padahal sebetulnya, oke? Okay? Kita suka Kita, kita menggabungkan barang-barang sebetulnya Ya, nah, nah, teman-teman, jadi jari sendiri Maaf merusak mimpinya tentang lagu wanita tapi itu versi saya, okay? oke? Bodoh! <kuh> Mudah-mudahan tidak ada lagi lagu yang tersinggung bisa Yes! yes. Tapi gua tanya parah Gua sempet semua lagi